sobat akan jalan-jalan dulu menunggu sobat saya di komunitas Tantung dan Gabri. kita bisa menghemat pengeluaran ratusan persen seperti ini kan. <SILENCIO> <SILENCIO> Saya akan merokok menggunakan pipa kali asam seperti ini ya. Khasiatnya luar biasa nih. Selain menunjang penampilan, seperti dengar, jadi rokok pipa rokok kayu dari bahan kali asam ini memiliki khasiat manfaat yang baik buat kita. Anda ngapi Sobat Lendinger hmm. Sobat Lendinger, akan jalan-jalan dulu menunggu Sobat saya di komunitas Tantor dan KB 老要 teman-teman saya tidak